Hai semuanya kembali lagi dengan channel Irma SMI hari ini aku lagi kepengen banget makan rujak jadi kita mukbang rujak ya hari ini sini ada nanas, ini ada tomat, dan di sini ada timun ini sambalnya aku bikin sendiri ya oke sekarang kita makan ya aku udah cuci tangannya, tanganku bersih ya Bu nanasnya Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Like hmm. Oh, Kamu enak gak ya? enggak this All right. <laughs> Bagusnya berasa banget kalau buat udah kepedesan, guys. Cukup sampai di sini ya, beda terima kasih sudah menonton jangan lupa like tekan tombol subscribenya, dan tekan tombol loncengnya terima kasih